Salam mantap. Nah, sekarang kita lagi di Taman Nah, sekarang aku bertemu lagi sama youtuber Medan What's up world Nah, sekarang uh, Oh ya, sebelum itu kalau kalian suka Jangan lupa Like, comment, dan subscribe-nya Dan share juga ke teman-teman kalian Nah, di taman ini Sambil ngaboborin ya Kami bakalan coba prank lagi Nyanyi buat cewek ataupun orang yang pacaran kami ganggu pokoknya ya di sini. Nah, seperti apa videonya? Let's go. Si kak, pengamen kak. Sebaru langkahku Saat ini Berjalan dan tak ter Kamu ya. Kira-kira gimana suaranya kak? Bagus nggak? <tuk> Hah? <tuk> Serius bang? <tuk> <tuk> Serius nih bagus. Hah? Iya. Aku ulang satu kali lagi boleh nggak? Boleh. Belainnya? Nah. Hah? Aku dapatnya itu ya bang. Ya. Itu lagu favorit aku soalnya bang. Ya. <tuk> hancur lagi. Nggak nih nggak di, diusahakan nggak hancur agak, ya. <tuk> Ini jalan dan cacat, henti hidup bagaikan keringat dunia. Terus tak ada cinta, hatiku mencari. Cinta ini Sampai kutemukan Yang sejati Walau sempat letihku Kan mencari to Jitu sehidup semati. sampai akhir sang waktu kita bersama teruslah sampai akhir sang waktu kita bersama teruslah Enggak? Itu dia videonya uh. Gimana? Suka nggak <laughs> uh. uh, Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga Supaya kami lebih bersemangat lagi Untuk prank nyanyi buat ceweknya Lebih belajar Baper lagi pokoknya Jangan lupa follow juga Instagram kameramen kami Andri nah, Nanti aku taksi pohon sini Oke? Okay? Uh. Sampai disini aja video kali ini Nantikan terus video selanjutnya dari oke. Oke, bye, -bye.